Para pecinta keikar, Honda NBox, serta N1 telah muncul di Indonesia. Kei car ataupun mobil kecil buat pasar dalam negeri Jepang jadi mobil yang sangat terkenal di negeri Sakura. Duo Kei car jagoan Honda ialah N-Box serta N-One telah masuk ke Indonesia serta telah dapat dipunyai. Honda inbox serta N1 ini pasti tidak masuk secara formal melalui agen pemegang merek APM. Honda di tanah air ialah PT Honda Prospek Motor, melainkan melalui importir universal EU Safari Motor. Dealer yang spesial menjual kendaraan CBU yang berlokasi di Karang Tengah, Tangerang, ini telah membuka keran pemesanan dengan lumayan membayar duit muka dekat 30% hingga 50% dari harga jualnya nanti. Walaupun dikala ini Safari Motor belum memiliki hitungan yang cocok buat menjualnya, mereka telah membuka keran pemesanan serta penggemar K-car yang jadi langganan Safari Motor langsung menyongsong dengan bersemangat. DP 30-50% dari harga, berarti dekat Rp 300 jutaan lah, buka Kamal Firhat owner dealer Safari Motor kepada Detikoto pada Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022. Tapi pecinta kei car yang tertarik dengan mobil ini wajib bersabar. Karena Kamal baru memasukkan sebagian unit serta buat display. Buat inden itu kita di Jepang jika ready berarti dapat kilat, dekat satu bulan. Jika di situ, Jepang inden, dapat 2 bulan, ucap Kamal menarangkan lama pemesanan kei car ini di luar durasi pengiriman. Unit display yang didatangkan Kamal ke safari motor merupakan Honda n serta N1 jenis paling tinggi. Tetapi, Kamal berkata ia dapat bawa jenis lain yang diidamkan oleh calon pembelinya. Perawatan serta suku cadang terjamin. Buat part K-Car ini pula gak mahal-mahal banget. Seperti filter-filter nyaris sama dengan mobil Jepang lain, ucap Kamal. Saat ini tuh mekanik bengkel CBU saat ini pula keren-keren sih, alat-alatnya udah canggih-canggih, lanjutnya. Spesifikasi Honda N-Box serta N1 Honda n serta N1 yang dipamerkan di Safari Motor ialah top of the line ataupun jenis paling tinggi di tiap-tiap modelnya. Buat Honda n serta N1, muncul dengan mesin yang identik. Di Safari Motor, unit display-nya mengusung mesin DOHC 3 silinder segaris serta dengan turbo charge. Cocok regulasi kei car N-Box ini mengusung mesin berkapasitas 658 cm3. Diklaim tenaga dari mesin turbonya ini sanggup tembus 64 PS di 600 RPM serta torsi 104 Nm di 2.600 RPM. Mesin mungilnya ini pula sangat efektif, dari pengetesannya di klaim mesin N-series ini sanggup menempuh 20-25 km dengan 1 liter bensin. Secara ukuran pula keikar ini wajib menjajaki regulasi. Itu mengapa posturnya lumayan kompak bila dilihat. Buat Honda N-Box memiliki panjang total 3395 mm, lebar 1475 mm, serta tinggi 1790 Sebaliknya N1 lebih pendek dengan besar 1545 mm serta lebar dan panjang sama dengan N-Box. Kedua mobil ini pula telah dibekali dengan sistem keselamatan mutakhir berbasis radar yang dinamakan Honda SENSING.